serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita benar, -benar santai sore kalian saat ini, Bang Mimin akan menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia persahabat yang di kabar pertama mendapatkan asupan cidukan vitamin yang sangat membahagiakan dari Bunda Lesti dan Papa Bilar yang lagi asyik mancing persahabat ya Akhirnya muncul cidukan vitamin benar-benar yang sangat membahagiakan Leslar lagi weekend persahabat ya Semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Selesai mancing persahabat, Lesti Bilar langsung berenang bareng persahabat ya Masya Allah lagi berenang nih Bunda Lesti dan Papa Bilar aja orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan langsung Lesti Bilar. Masya Allah ya. Bahagia terus untuk idola kesayangan, apapun yang dilakukan, semoga selalu dimudahkan. Di postingan ini pun kita mendapatkan informasi lokasi Lesti dan Bilar saat ini. Di situ persahabat ya, tertuliskan, ayuwa cece orang ningali Lesti Katasik, nujur renang di sawah kebulusan. Ini kata atau kalimat bahasa Sunda bersahabat ya untuk ajakan semuanya kita harus lihat Lesti ke Tasik katanya tuh untuk renang di sawah allah banget ya lokasi Lesti dan Bila saat ini ternyata lagi di Tasik mudah-mudahan sehat terus ya untuk Leslar kita selalu bangga dengan Lesti dan Bilar di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di dari akun Juli Beauty 02 mengatakan, Mulailah hidup baru yang penuh kesederhanaan, semoga keluarga kalian selalu diberi kebahagiaan, amin. Ada juga tanggapan lain dari akun Mahairs, Hijab1984 mengatakan, Kok seneng ya kalau lihat mereka, ya ampun makasih cidukannya, semoga leser kedepannya jadi sosok yang lebih baik lagi dan bisa menghibur lagi, amin hanya doa terbaik untuk Lesti dan Bilar kita lihat juga persahabat sidukannya lebih cute dan sangat romantis saat berenang bareng ya masya Allah. tangannya selalu bikin sangfok persahabat ya Begini aja kita sudah bikin bahagia Masya Allah Namun kita juga salpuk dengan kalimat caption Yang dituliskan oleh akun Sabadotei Masya Allah Mulai hari ini kita harus banyak Makan wortel, buah dan sayur-sayuran Yang banyak ya Biar penglihatan dan pendengaran kita tajam Karena sepertinya kita akan mengalami Masa-masa 2020 lagi Masya Allah banget ya Yuk sama-sama kita bangkit kita support yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilal. Wah, washal banget ya potret. Dengan orang-orang yang ada di sana, sehat-sehat, ya kalian bertiga katanya itu Masya Allah. Doa kalian mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan doa baiknya. Dan mudah-mudahan doa baiknya pun bisa kembali ke yang mendoakan. Amin. Kita lihat juga persahabatnya, banyak juga tanggapan komentar yang diberikan Diantaranya dari akun unik Muhammadiyah mengatakan Masya Allah, enggak masalah kalau harus balik ke 2020 lagi Asalkan Lesnar selalu bahagia lahir batin Dan dikelilingi orang-orang baik, tulus, ikhlas, dan setia Amin ya Allah, Masya Allah Kita selalu kompak dan kita selalu mendukung penuh untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya juga, persahabat, ada kalimat yang diunggah oleh akun Abangan Score L. Ada sebuah kalimat panjang, persahabat, ya. Yuk, lebih erat lagi, saling genggam tangannya. Ujian kali ini bukan hanya untuk idola kita saja, tapi kita juga diuji kekompakannya, kepercayaannya, dan kesetiaannya. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita ragu dan menyerah saat ada yang tidak sejalan. Yuk, sama-sama saling menguatkan untuk tetap berjalan beriringan seperti dulu lagi untuk fans yang masih setia support karya idola per sahabatbat ya semangat untuk semuanya dukung idola kesayangan kita jangan kendor jangan patah semangat. mudah-mudahan kita juga semuanya diberikan kesehatan kebahagiaan. Masih menunggu cidukan terbaru lainnya? Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru dan kabar menarik dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.